Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irna Wahyuni NPM 281 dari kelompok 1 Yang beranggotakan Irna Wahyuni Saya sendiri, Sari Maharani dan Fahma Zakia Kali ini saya bersama dengan partner saya Akan membuat video sosial eksperimen Dikarenakan uh, Saya sendiri anggota yang berada di luar pakan Baru, saya membuat video ini ditemani oleh partner saya yang lain Kali ini saya akan membuat video sosial eksperimen yang bertemakan tentang agresi Yang mana nanti Hermes ini akan berperan sebagai pembuli yang membuli saya Dan nanti akan datang e, salah satu teman saya yang tidak mengetahui apa hubungan saya dengan Hermes ini e, Dia nanti akan mengira bahwa Hermes ini memang e, teman lama saya Jadi nanti kita akan lihat reaksi teman saya itu gimana ketika saya sedang dibully oleh Hermes Stay tuned! Eh, Irna Oh, ya? Oh, oh, oh, oh. Iya, dalam lama ya, sekarang kedutan <Gl> ya gak malu ya nanti Irna putus loh eh ini siapa oh, Zura, Zura mau main sama Irna yang freak ini Ya mau lah. Tidak, tidak. ya udahlah hepin lah sama orang orang freak ya apa iya yang udah nggak ketemu lagi ya coba singkat kita belok enggak eh air ketinggalan ini ya kan mirip tong sampah udahlah gendut warna kuning nanti tinggal dia tong sampah di depan pasti mirip <laughs> It was me. Wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Saya sendiri Sari Maharani Dan Pahumazaki Ramadana Dan satu lagi Irna Wayuni Di video kali ini kami akan menayangkan Videonya berdua dan yang satu lagi Irna Wayuni akan menayangkan videonya sendiri di gayaan Baca-baca buku Emang biasanya kok perlu juga enggak kan Iya pan kayak gini nih Baca buku-baca buku kayak gini nih ah, Apalah nama Bapak Aja kau zaman sekarang udah canggih, woi. Nah, gini aja, kau lagi banget, dia lagi banjar, loh. Dia kayaknya kan pahit, pahitnya gak Iya, tapi gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Baiklah, kesimpulan dari video ini bisa dilihat Alhamdulillah semua orang masih peduli terhadap pembulian yang terjadi di sekitar mereka Meskipun bentuk pedulinya dengan cara yang berbeda-beda Di video pertama, dari lingkup pertemanan Meskipun target tidak secara langsung membentak pelaku Namun di balik itu target tetap berusaha menghibur korban Sedangkan di video kedua, dari lingkup masyarakat sosial yang tidak saling mengenal Korban hanya mampu diam saja Hal itu membuat target merasa ingin menolong korban dan langsung mengambil tindakan dengan cara berbicara dengan pelaku. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.